Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pada kesempatan hari ini kita akan melakukan pemukan nih bos pemupukan menggunakan borat atau boron ini pupuknya Kebetulan ini ada sisa pupuk dari saudara pupuk. pupuk borat ini atau pupuk boron kita bakal mupuk di kebun ini nah, ini kebunnya ini kebun saya ini Bos kebun saya ini total luas 2 hektar. Dengan jumlah pohon 250 batang, tapi banyak yang mati ini bos. Banyak yang harus disisip atau disulam. Kebunnya juga sudah lama ditinggal ini, sudah sekitar lima tahun, tidak pernah diurus, tidak pernah dipupuk nih bos. Nah ini sekarang sudah bersih sebagian, sudah dilakukan perawatan juga. Nah itu kupuk saya itu bos, kupuk derita itu. Kita bakal mupuk pohon ini. Mupuknya dipangkal sini, bos. Bisa dipangkal ataupun di Ketiak pelepah, ya. Uh, pelepahnya udah, udah banyak rayapnya. Ini bisa dipangkal atau di ketiak pelepah. Ini satu pohon yang bagus seperti ini. Dosisnya saya kasih. 3 sendok nih, Bos. Kalau yang kayak gini kayak gini nih. Nah, ini. Ini saya kasih dosis 4 sendok. Untuk 1 tahun nih, Bos. Dosis pupuknya untuk 1 tahun nih, Bos. Tidak perlu banyak karena pupuk borat atau boron ini pupuk mikro yang dibutuhkan oleh tanaman itu sedikit. oke langsung saja kita pupuk. Terus kita langsung pupuk bos. kita tabur aja di sini bos. ini bisa ditanam atau ditabur di pangkalnya ya bos ya. bisa ditanam atau di pocket. Ini saya tabur aja, Bos. Biar cepat. Soalnya saya sendiri ini, Bos. Cuaca juga sedang mendung ini, Bos. Ya, cukup 3. Langsung kita lanjut aja, Bos. Oke. Okay. Nah, ini pohon yang kayak gini nih, Bos. Ini kasih saya kasih dosis 4 sendok, nih Bos. 4 sendok saja, Bos. Kita letak di pangkalnya, Bos. Kita letak di pangkal Bos. Kita kasih 4 sendok. Ini sawitnya enggak pernah dikasih borat ini, Bos. Baru ini dikasih borat, Bos. Dari mulai tanam ini, Bos. Saya beli sudah terpengkalai tidak pernah diurus dari orang pertama dulu tidak pernah diurus dipupuk saya tidak pernah bos kasihan kebunnya ini bos oh, ini kebunnya bos pohonnya masih kecil-kecil ini bos masih butuh banyak unsur hara ini mikro atau makro bos perlu urea, perlu dolomit, fosfat, kalium. Sekarang kita pupuk borot aja bos. Oke kita lanjut lagi bos. Kita lanjut lagi bos, pupuknya kita letakkan di pangkal aja bos. Nah, yang ini saya kasih tiga sendok nih bos posisinya. kita kasih tiga sendok dosisnya bos pangkal saja cukup kita lanjut lagi bos hari ini sudah mendung ini bos di sini musim hujan oke bos lanjut bos kita lanjut lagi bos Mumpuknya bos ini agak agak saya cepatin ini bos sudah mulai kerimis ini bos Kemudian terus ini bos Ini saya kasih tiga sendok pos Dosisnya bos ya, Kita letak di pangkal bos ya Oke kita lanjut bos Kita lanjut lagi bos Mupuknya bos Ini juga sama bos tiga sendok pos Dosisnya bos tentang taksa saja di pangkal bos Ini untuk satu tahun ya bos ya Dosis pupuknya ini untuk satu tahun sekali bos Nah ini. ini pohonnya bos ini baru Mulai belajar berbuah bos Waktu pertama saya urus ini buahnya sama sekali kosong bos Ini baru makan Pupuk dolomit Urea sama NPK Bos NPK Yaramila Bos saya kasih dosis satu 1 kilo 1 kilo Bos ya Bos ya pangkal ya Bos ya bisa diketiak lepas ini juga bisa Bos biar nanti kalau hujan dia bakal netes-netes sedikit sedikit pupuknya itu kena air bos nah. oke bos, kita lanjut bos oke bos, kita lanjut lagi bos, pupuknya bos harinya sudah mulai terang ini bos mudah-mudahan tidak jadi hujan kita letak di pangkal aja bos sama bos kita kasih dosis 3 sendok bos oke kita lanjut lagi bos ini juga sama bos tiga sendok bos dosisnya kita letak di pangkal bos saya baru-baru mupuk ini bos mupuk dari dolomit urea sampai NPK itu baru berjalan 4 bulan bos tambah borat ini bos 4 bulan bos inilah bos kalau jadi petani sawit bos apalagi kalau beli kebun yang tidak pernah diurus bos bos seperti ini buahnya bos ini lumayan bagus ini bos Buahnya lumayan bagus ini bos oh. Lumayan lah ini bos ini Saya manennya ini sebulan sekali ini bos Sebulan sekali ini saya manen bos Hasilnya pun belum bisa dikatakan Lumayan bos Masih sangat kurang hasilnya bos Ah ini bos, ini pohon yang bagus pohon ini bos. Ini juga sama bos. Kita pupuk di pangkal ini bos. 3 sendok juga bos. itu dia baru habis saya bersihkan ini bos, batangnya. Karena karena pakisan bos. Pos lanjut lagi, pos sebenarnya kerja sawit kayak gini nih. Pos enaknya sambil dengar musik ini, pos apalagi kalau sendiri. Wah, enggak ada yang nemanin sambil dengar musik enak. Pos enggak terasa capeknya, bener. sekali bos, bos ini juga sawit yang lumayan ini bos buahnya gede-gede ini bos lumayan lah masih lama ini mananya bos masih pada hitam semua buahnya masih mentah ini sama bos kita kasih 3 sendok posisinya bos kita letak saja di pangkal bos tidak masalah pangkal bos ya masih kita lanjut masih ada yang kecil ini bos pohonnya wah ini pelepahnya saya yang ini saya yang bos ini kita kasih dua aja pos dosisnya pos kasih dua aja bos soalnya masih kecil ini pos pohonnya Kalau pupuk mikro itu borat kayak gini bos Dosisnya sedikit bos karena dibutuhkan tanaman itu Jumlahnya sedikit bos borat ini Satu tahun sekali ini bos Pupuknya Wah ini ada yang udah tinggi kali ini bos Ini sudah tinggi sekali ini bos Ini buahnya baru muncul ini bos Tidak tanda bos Silau, bos, pohonnya baru muncul ini bos, pohonnya sudah tinggi. Wah ada topi, topi siapa itu ya? Topi yang mana paling? Ini saya kasih tiga nih bos, prosesnya tiga, tiga sendok. bos ya begitu bos kira-kira bos menurut saya bos mungkin teman-teman ada yang lebih paham bos mengenai cara aplikasi pupuk borat ini bisa kita sharing bos karena saya juga baru ini melakukan pemupukan bos saya juga banyak bertanya dengan orang yang sudah pengalaman bos kita sama-sama berbagi aja bos Bertukar pikiran Sharing sama-sama bos Oke bos Itu aja video kali ini saya buat bos Mohon maaf jika ada kesalahannya bos ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh